Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semangat pagi! Teranasa dimanapun berada. Pada saat ini, kami sedang berada langsung di peternakan ikan. Di sini ada ikan patin dan juga ikan lele yang dikelola langsung oleh Pak Haji Damanhuri yang berlokasi di Sukorame, Trenggalek Jawa Timur. Ya. Mungkin bisa memperkenalkan diri dan sedikit bercerita Pak tentang budidaya ikan yang ada di lokasi ini. Ya. Masih <coughs> eh, perkenalkan saya Haji Damanhuri, beramatkan di desa Sukorame, Kecamatan Gandusari, Trenggalek. Tadi tentang batin saya sudah bercerita panjang lebar. Sekarang mengenai lele ini memang saya belum lama. Kisarannya masih satu putaran ya, satu putaran panen. Ya. ya ini masih baru kan kolam ini. <tuh> <tuh> Jadi masih selalu mencari metode. Metode <tuh> selalu mencari, menganalisa penyebab penyebab kenapa lele kok kok enggak cepat besar, kok sering mati dan lain sebagainya itu iya. selalu mencari solusi jadi mencari formula baru, form format yang baru bagaimana ini <tuh> barusan saja ini saya coba lagi nih. ini yang pakai nasa dengan 16, umur dia ya. ya, ini dua peta ini, ya. dua kolam kecil pakai nasa yang dua kolam itu tidak pakai nasa dengan tebaran yang sama Lupakan sama, tapi kelihatannya memang pertumbuhannya ya jauh berbeda, jauh berbeda. Mungkin ya, satu itulah. setengah kalinya itu, Pak. Ya, satu setengah ya. kali. Jadi anak saya juga ngakui, kok, kok cepet besar nih sampean gitu ya. Itu karena yang ini pakai NASA dan pakai fermentasi. <tuh> Masalah hasil masih ya. fluktuatif, jadi kadang turun belum bisa sesuai dengan harapan ini. Jadi saya harus selalu mencari eh, format baru, selalu trial, analisis bagaimana nanti supaya saya bisa mencapai keinginan, harapan kami persak itu jadi 34 lima, gitu lah. Ya. Jadi sekarang kemarin panen masih jadi 30. 30, jadi ya. satu sak 30 kg ya. menjadi 30 kg daging. Ya. Ya. Atau FCR-nya 1 kg pakan menjadi 1 kg ya. daging. <kuh> itu bagi saya masih kurang, ya. tapi bagi petani yang lain sudah luar biasa. <kuh> Khususnya di sini Pak ya, ya. di Tenggale. Nah, baik. Kemudian teknologi NASA apa saja Pak yang digunakan di uh, perikanan di sini? Tetap saya pakai trisakti itu. Trisakti, peternak okay. POC yeah. dan hormonik. Yeah. Kemudian yeah. Okay. ada tangguh Pak. Ya, ya tangguh, ada juga ya. tanggup. Hmm. Kemudian ah. bagaimana Pak cara apa namanya uh, aplikasinya? Ya seperti halnya paten Jadi eh, setiap satu sak itu kita berikan campuran dari veterna apa itu POC nasa. POC na, eh, nasa itu ya, lima, lima tutup atau 50 puluh mili campur campur dengan air, kalau lele sedikit dikurangi yaitu 4 liter aja Jangan terlalu banyak Pak. <coughs> Jangan terlalu banyak <coughs> Itu aja Ya, jadi fiturna uh, POC dan harmonik dijadikan satu Satu, kemudian Diambil 5 tutup dari campuran trisakti tadi Kemudian ditambahkan A -a. tiga tutup tangguh A -a. Campur ke kurang lebih 4 liter air A -a. Kemudian A -a. diberikan per satu sapakan atau 30, 30 kg pakan kilo, kemudian diperam ya, yeah, diperam di peram, selama satu malam, satu malam. Nah, atau 24 puluh jam, malam, kemudian diberikan atau diaplikasikan yeah. seperti biasanya di yeah. uh, di kolam ini. Betul. Nah, kemudian tadi Pak uh, Dahmandarud sudah sampaikan beberapa kelebihan manfaat yang yeah. sudah menggunakan nasa. Kemudian kalau dikonversi Pak sampai dengan panen. Mungkin tadi kalau jadi satu-satu, tetapi kalau yang tidak pakai nasa mungkin jadinya berapa, yeah. FCR Pak FCR-nya, Pak? Kemarin jadi hmm. 28 ini. 28, ya. Yeah. Jadi satu sak 30 kilo jadi 28 yeah. kg mm. daging. Kemudian yeah. kalau yang pakai nasa menjadi 28. Jadi tanpa pakai nasa 30. Jadi pakai nasa menjadi yeah. 30. Yeah. Nah, dari beberapa kolam di sini, Pak, ini ada berapa, Pak, total populasi ikan <coughs> lele -nya? kami menerapkan tebar padat. Tebar padat? ya. Jadi per meter kita kasih 400 sampai 500 Oke. ekor. Betul Pak, padat itu. Padat. <laughs> Tapi sir sirkulasi airnya yang terus menurut. Ya maksimal itu. Maksimal. Baik. Ya. Jadi per meter beliau di sini isi 400 sampai, sampai 500, 500 ekor. Betul. Tenang saja nggak perlu khawatir terlalu padat karena kita juga sudah menerapkan teknologi tenagi nasa, ditambah ya, ya. dengan air, air yang baik ya, betul. air yang baik dan terus mengalir ya. baik uh, terakhir Pak Adaman Huri mungkin bisa memberikan pesan dan kesan kepada teman-teman sahabat nasa yang menyaksikan video ini monggo um, silahkan <tuh> terima kasih uh, dengan demikian memang saya sejak sudah saya tadi sejak budidaya kenal nasa saya selalu pakai nasa <tuh> jadi Alhamdulillah hasil tetap berbeda, tetap. tetap berbeda ketika tidak pakai NASA. Terus ikan juga semakin sehat, ikan sehat, sehat, bobot badan, ya yeah. yeah. cepat, tidak bau ya, kan okay. walaupun lele kan biasanya bau, saya sampai ganggu lingkungan <laughs> karena Betul. saya tidak enak ketika saya kerja mencari uang mengganggu lingkungan ini, salah paham, tidak itu hmm. itu. Saya sendiri tidak mau diganggu oleh orang lain, itulah. Hmm. Jadi Salah satu cara itu ya diantaranya pakai nasa itu Biar bisa dicerna habis uh -huh. kotoran yang berbuang itu Bisa diminimalkan uh, Diminimalkan okay. Yang tak, tak kasih nasa itu Persak itu keluar Hanya 21 22 Alhamdulillah yang tak kasih nasa itu Bisa keluar 24 sampai 25 okay. Jadi ketika satu sakit itu sudah selisih dua kilo, tiga kilo kan lumayan banyak ya iya, dikalikan ada eh, habis nasa itu hanya sedikit sekali menggunakan terlalu banyak oke, jadi oke. kalau mereka, orang-orang itu pakai ya. protein dua-dua itu katanya hanya jadinya 18-20 hmm. kalau saya pakai protein terendah yang dua-dua itu sampai jadi 24-25 ya, saya tidak perlu protein tinggi bang. Ya, uh. jadi ya, sebabnya setang setang lah protein dua dua sudah cukup bagi saya ya. dengan ya. menggunakan pakan yang mungkin sederhana ya. yang biasa ya. itu bisa menghemat pengeluaran pakan ya. juga Tuh. karena kalau teman-teman meningkatkan ketahui, hasil ya betul ya. sekali ada nggak orang itu kan apa kira hitung-hitungan kok tidak tambah-tambah lah itu Badal tambah sedikit <laughs> hasilnya manfaatnya banyak hasilnya banyak itu kan anda, anda sampai dipikir siapa itu ya. terus ikan lebih sehat, ikan lebih sehat. lemaknya sedikit, dagingnya bisa putih itu yang dicari patin kan daging putih ya jadi ketika pakai nasa ikan patin itu dengan gurame hampir tidak ada bedanya <laughs> kadang-kadang saya asyik seneng patinnya gurami gurame bau tanah itu <laughs> baik, terima kasih demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari kolam ikan lele dan juga tadi ikan patin kolam ikan lele dan ikan patin langsung dari Sukorame Kemudian eh, Tenggalek Jawa Timur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Semangat Waalaikumsalam. pagi